Halo guys, ketemu lagi dengan saya Mangidi channel dapur Mangidi. Kali ini saya akan berjalan-jalan lumayan cukup jauh lagi nih. Jadi hari ini saya ingin jalan-jalan menuju ke Yogyakarta. Walaupun pandemi, tetap aja kita menuju ke Yogyakarta dengan kondisi yang aman. Karena apa guys? Karena posisi saya masih ada di sini. Saya tidak ke Jogja, tetapi imajinasi saya yang ke Jogja dan cerita yang akan saya sampaikan ini yang berangkat ke Yogyakarta. Oke, jadi nggak usah lama-lama apa yang ingin saya sampaikan kepada kalian kali ini Artinya apa yang akan saya bahas Kali ini saya akan membahas sebuah tempat Yang dimana tempat ini, waduh ini udah melegenda banget ini Ini tempat legend guys, untuk kisah horornya Tempat apakah itu? Dia adalah rumah kosong Pocong Sumi Untuk itu, tetap di dunia horor ntar aku kok bawa VIP sih, tak taruh dulu ya Tetap di dunia horor, di dunia mistis Eh, seperti yang saya bilang tadi jadi nggak usah lama-lama eh saya langsung aja ke poinnya karena kali ini saya akan membahas ingin menginformasikan kepada kalian beberapa fakta tentang rumah pocong sumi ini oke okay? yuk jadi gini guys bangunan yang berlokasi di kawasan kota Gede Bantul ini konon berdiri sejak 1860 Otomatis menjadikannya sebagai salah satu bangunan tua yang berusia lebih dari satu abad, alias 100 tahun, guys. Luar biasa ini, luar biasa ini adalah peninggalan juga sih, sebenarnya peninggalan bersejarah ya, karena bangunan ini udah lebih daripada 100 tahun. Sudah barang umum, segala hal yang eksis ratusan tahun dikaitkan dengan cerita mistis, guys, apalagi dengan bumbu-bumbu sejarah bernuansa horror yang melekat pada rumah pocong Sumi tersebut yang ada di Kota Gede ini ya, dan kisah di Bali Publik Rumah Angker ini kabarnya bermula dari sebuah peristiwa yang terjadi jauh puluhan tahun yang lalu guys Tetapi kisah horornya atau mungkin suasana horor bisa dikatakan ya Masih melekat sampai dengan detik ini luar biasa gila gila gila kalau mau uji nyali boleh juga tuh tempatnya kalau emang dijinin ya meski begitu sampai sekarang nggak jarang juga masyarakat yang masih membicarakannya sampai ceritanya tersebar secara berantai dari mulut ke mulut seperti yang saya sampaikan tadi jadi waduh sampai dengan detik ini pokoknya masih aja jadi perbincangan masyarakat pada umumnya buat teman-teman yang mau tahu fakta-fakta rumah pocong sumi yang ada di kota gede ini sekaranglah saatnya saya ingin informasikan kepada kalian oke yang nomor satu atau yang pertama tentang fakta Rumah Pocong Sumi itu adalah legenda sosok Sumini siapa sosok Sumini ini? oke okay. Jadi gini guys, konon katanya Pada tahun 1935 Yang silam, seorang perempuan Bernama Sumini tinggal di rumah Berpagar hijau kuning itu Nah, udah jelas kan? Jadi Sumini itu adalah, dialah yang menjadi Tuan rumah atau si yang punya Daripada rumah kosong Pocong Sumi tersebut guys, nah gimana kisahnya? Sama seperti kedua orang tuanya Sumini yang mewariskan rumah itu padanya, suami Sumini Juga merupakan pengusaha batik Pada saat itu guys, nah jadi suatu hari ini ya Mbak Sumini ini terpaksa berada di rumah seorang diri pada saat itu karena apa karena sang suami itu sedang pergi untuk urusan bisnis guys maklum karena pada saat itu sang suami kan pengusaha batik jadi mungkin ada apa sih pertemuan dengan koleganya kan gitu jadi sehingga Sumini ini atau istrinya itu ada di rumah itu sendirian pada saat itu sebenarnya ia sudah diperingatkan oleh suaminya untuk enggak membukakan pintu jika ada yang mengetok, karena Sumini nggak ditemenin siapapun di rumah Tersebut, guys, yang pada saat dimana suami sedang pergi jadi bener-bener kosong aja. Pokoknya, pembantu pun nggak ada sepertinya ya. Namun sayang, rumah pocong Sumi Kota Gede ini tentunya dulu belum memiliki sebutan ini, guys. Sudah diincar rombongan penyamun. Jadi gini maksudnya, jadi pada saat itu itu kan suami pergi nih ya, dan Mbak Sumi ini, ini lagi sendiri. Nah, tiba-tiba ada nih, istilahnya para penyamun lah ya, para penyamun gerombolan orang laki-laki itu datang ke rumah itu untuk menyatroni gitu. Untuk apa? Untuk ngerampok guys. Jadi gini, pada saat itu ada tiga perampok datang pada suatu malam ketika Sumini sendirian di rumah Mereka menggedor-gedor pintu membawa pesan palsu bahwa suami Sumini mengalami kecelakaan Ya otomatis dong seorang istri yang begitu mencintai suaminya mendengar informasi bahwa suami kecelakaan kan panik ya guys Jadi bener-bener kepo artinya pengen banget tahu. waduh Suamiku amigo, tanpa mikir pemikir panjang lupa dengan pesan suaminya, dibuka aja tuh pintu ya kan? Akhirnya si Sumini membukakan pintunya, guys. Dan lupa pesan akan sang suami berhasil memperdaya Sumini, tiga perampok tadi langsung menjarah rumahnya yang besar tersebut bergaya indisce Indisce, Indische itu maksudnya bergaya zaman Belanda gitu loh guys. Bukan aja harta bendanya yang diambil, nyawa Sumini pun ikut menjadi sasaran, guys. Tiga perampok tadi memperkosa Sumini dan mencekiknya sampai meninggal seakan menjadi bukti yang memperkuat adanya kisah mengenaskan itu. Tasya Siahaan, seorang gadis indigo yang kala itu menyambangi rumah pocong Sumi di kota gede ini ditemani yang bernama Nono ya, si penjaga rumah, mengatakan, di bangunan kuno tersebut dia mendapatkan suatu penglihatan. Wah, ini. Jadi berdasarkan penelurusan. Penulur, eh, Jadi berdasarkan penelusuran nah, Mbak Sumi ini beberapa bulan saja tinggal di rumah itu guys Dan ia merupakan korban pembunuhan Ya seperti yang saya ceritakan tadi di atas ya Oke kita lanjut ke fakta yang kedua Pocong Sumi Nah ini Pocong Sumi Kenapa bisa dikatakan Pocong Sumi? Jadi gini Sejak insiden tragis tadi rumah tersebut ditinggalkan dalam keadaan kosong Sampai saat ini hingga berganti penghuni berupa makhluk gaib jadi, berganti-ganti ini menghuni. Di situ, si, si makhluk gaib ini. Salah satu makhluk gaib yang menghuni rumah itu dikenal dengan sapaan yang enggak lain dan tak bukan adalah Pocong Sumi. Jadi, memang penampakan-penampakan yang dilihat oleh para indigo yang berkunjung ke tempat tersebut itu memang penampakan terlihat. Itu adalah berupa pocong, yang dimana pocong itu ya. Diperkirakan pocong tersebut adalah almarhum Sumi, yang dimana Sumi itu lah istri daripada pengusaha batik yang dibunuh tadi, guys. Dan ada juga yang bilang, pocong Sumi hanyalah jelmaan makhluk gaib di sana yang menyerupai sosok Sumini. Di sisi lain, katanya, pocong Sumi memanglah Sumini sendiri, jadi memang masih pro kontra, ya guys. Ya, ada yang menganggap bahwa pocong Sumi itu adalah Sumi Sumini sendiri yang telah meninggal karena dibunuh tadi. Atau mungkin juga ada makhluk gaib yang menyerupai sosok um, Mbak Sumin Eh Mbak Sumin, Mbak Sumini gitu Dan ia disebut-sebut muncul ke teras rumah setiap pukul 22 waktu Indonesia Barat Alias jam 10 malam guys Ketika jalanan gelap dan benar-benar sepi pada saat itu Namun beberapa orang percaya juga bahwa Pocong Sumi itu nggak pernah punya niat jahat Dan cuma mau mengganggu aja Jadi mengganggu orang-orang dengan niat nggak baik yang masuk rumah rumahnya artinya kalau emang ada orang-orang yang punya niat jahat untuk masuk ke dalam rumahnya barulah pocong sumi ini akan menunjukkan dirinya untuk mengganggu mereka. Tapi kalau emang masyarakat ingin berkunjung ke tempat rumah tersebut dengan hati yang baik tentunya uh, pocong sumi tersebut tidak sampai melakukan interaksi yang membuat ketakutan daripada masyarakat yang berkunjung ke rumah tersebut guys. Oke okay, kita sambung lagi ke fakta yang ketiga ada kuburan di halaman depan rumahnya. Seolah nggak cukup dengan kisah tragis di baliknya Rumah Pocong Sumi yang ada di kota gede ini juga memiliki kuburan di halaman depan guys Yang menambah kesan angker Gila, tempatnya udah serem ya Udah melegenda keangkerannya Karena memang terdapat kisah kelam pada saat itu Dan juga di depan halaman itu ada kuburan guys Gila, tambah angker aja, tambah serem aja uh tetapi gini guys, hanya aja ternyata kuburan di pelatan rumah tersebut bukan punya yang Mbak Sumi Jadi katanya si anak indigo tadi ya guys ya Ia menyebut sosok pemilik kuburan itu sebagai si Mbok dari penglihatannya Si Mbok lah yang berada di kuburan tersebut Selain itu, kata Tasya si anak indigo tadi Sebelum Mbak Sumi, rumah itu dulunya ditempati oleh orang Belanda guys Dan si Mbok, ya, si Mbok tadi yang ada di kuburan itu sangat menyayangi orang Belanda itu Sampai sampai ketika tentara Jepang datang menyerang Belanda secara brutal, Simbo si menyerahkan dirinya. Jadi, itulah kisah daripada bagaimana kuburan itu ada di halaman depan, ya, kuburan Simbo si itu, guys. Dan kemudian, jenazahnya Simbo si lalu baru ditemukan beberapa hari seusai kejadian ART atau asisten rumah tangga, gitu, kerennya kan? Yang ada di rumah itu menemukan Simbo si dalam keadaan sudah nggak bernyawa, guys, di kamar mandi paling belakang di rumah tersebut. Fakta yang keempat. Ini tentang kisah pemilik asli daripada Rumah Pocong Sumi ya. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa semakin mundur jauh ke belakang sebelum tragedi Mbak Sumi di tahun 1935 sudah disebutkan tadi ya guys ya bahwa Rumah Pocong Sumi kota gede telah berusia ratusan tahun. Nah, sebelum dihuni oleh Sumi ini dan suaminya, rumah ini sudah ada sejak lama guys. Kabarnya Rumah tersebut milik seorang menteri agama era Soeharto Yang kemudian ditinggal dalam kondisi kosong selama 40 tahun 40 tahun tentu bukan waktu yang begitu singkat guys Jadi bisa terbayang kan bagaimana betapa angkernya rumah itu Gila 40 tahun dibiarkan kosong Wow mantap Oke okay, lanjut Jadi statusnya pun tidak jelas ya dihuni atau enggak Dijual pun juga enggak gitu kan Salah satu penyebabnya adalah rumah tersebut menjadi hak waris daripada tiga anak guys namun setelah isi pemilik meninggal dunia anak-anaknya memilih untuk enggak tinggal di situ juga gitu. Makanya kosong ya kan. Di samping itu ternyata nih ya, jadi kisah lain yang menyebar soal penghuni terdahulu sebelum Sumini itu ada juga yang berkaitan dengan kejadian pembunuhan yang keji yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Jadi sebelum terjadi kisah Sumini ini beberapa tahun ke belakang lagi sebelum dihuni oleh Sumini ternyata juga pernah mengalami kejadian yang mengerikan juga di rumah tersebut guys terhadap KDRT antara suami dengan istri. Yang dimana menyebabkan akhirnya si istri juga meregang nyawa di tempat itu Jadi konon ya seorang suami istri ini berdagang berlian guys Asal Belanda yang pernah ditinggal di situ Nah jadi ada terjadi awalnya itu sebuah kesalahpahaman Kemudian membuat keduanya bertengkar Sang suami pada akhirnya membunuh istrinya yang sedang hamil di luar kamar Eh di luar kamar Yang sedang hamil di kamar guys Gila gila Serem banget itu rumah. Benar-benar kejadiannya enggak cuma satu ternyata guys. Banyak. Lebih dari satu guys. Oke, okay, lanjut ya. Kamar yang menjadi TKP pembunuhan keji itu pun selalu ditutup guys Gak ada satu orang pun yang diizinkan masuk ke kamar rahasia itu Sampai dengan detik ini Wow bisa kebayang bagaimana seremnya di dalam kamar itu ya Tantangan sih Kalau emang itu diizinkan Boleh juga nyoba kan Tapi harus siap semuanya tuh Siap mental dan siap nyali Aduh pokoknya siap semua deh boy. Oke lanjut ke fakta yang kelima cagar budaya dengan atmosfer horor. Apa yang dimaksud dengan cagar budaya itu? Jadi gini Kalau di Semarang itu kan ada ini Lawang Sewu ya seperti teman-teman yang kalau memang udah pernah ke Semarang kan tentu tahu Lawang Sewu seperti apa kan. Nah, untuk yang sekarang di yang di Jogja ini sebagai destinasi wisata bernuansa horor guys. Mungkin di Jogja Rumah Pocong Sumi Kota Gede ini mempunyai status yang sama dengan Lawang Sewu, kurang lebih seperti itu. Bangunan yang kini menjadi cagar budaya di Jogja ini pun punya ahli kunci yang bertugas untuk menjaganya selain didatangi wisatawan untuk berfoto-foto ria ya. Rumah Pocong Sumi Kota Gede juga kerap di kan sebagai lokasi uji nyali guys bagi orang-orang yang mempunyai nyali ya bagi orang yang nggak punya nyali janganlah jangan coba-coba belum nyampe di lokasi mungkin udah pingsan duluan ya kan jadi untuk siapapun yang berkunjung ke sana ingat selalu bahwa selalu patuhi segala aturan yang ditetapkan demi menjaga kedamaian dan ketenangan bersama guys biar nggak saling mengganggu ya Termasuk juga dengan mereka yang hidupnya berdampingan dengan kita Artinya dengan roh-roh atau makhluk-makhluk laib yang ada di tempat tersebut Jangan sampai mereka mengganggu kita, kita mengganggu mereka Kuncinya adalah kalau kita berkunjung ke tempat-tempat yang angker Janganlah kita memulai dulu untuk mengganggu mereka Kalau memang kita tidak ingin diganggu oleh mereka Jadi kita bermain santai aja, bermain safe aja Kalau mau berkunjung, udah manfaatkan aja untuk foto-foto Jangan punya pemikiran yang jelek, jangan kita nantang-nantang Sekali kita ditantang oleh mereka kabur kita bahkan nggak bisa tidur satu kali 24 jam nih ya kan kayak terasa dihantui terus bahkan bisa berhari-hari gitu maksudnya Oke okay Guys jadi sementara itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian terkait dengan legendnya rumah kosong pocong Sumi ini semoga informasi ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan positif tentunya untuk kalian akhir kata saat itu dengan selalu saya by di mengiri channel kalau me channel selalu memberikan informasi-informasi bermanfaat dan positif tentunya untuk kalian terkait dengan dunia horor dunia mistis lalu Support dengan cara memberikan like comment share dan subscribe bye